Jackson, Jackson. Bro, saya kalau online di sini ya random kadang bro kadang saya lagi battle terus teman-teman ngundang di preton gitu. Eh, okay. Misi, misi next level. saya mau ikut mana ya bro? Oke ke sini semua ayo bro. Basuto. Ini yang hahaha tadi belum ya? Eh, belum lagi. Ini yang hah tadi bukan ya? Bang Basuto. Ini bro ini bro. Pacai bro kumpul dia bro. Busek. Dia ngumpul, Bro. Hati-hati, Bro, kalau ngumpul begini. Seram, Bro. Tuh, tuh dari belakang, Bro. Kalau ngumpul, bos hilang gua masuk dikit kena biasanya oke okay. penuh bro penuh sekali lagi bro mantap thank you oh bro gua kena sorry bro? Waduh, gua kena bro. Dia empat re. Salah. Sekali lagi bro. Oke bro. Waduh, bro loh Apa ini bro? Free time capture the best oh okay lah. <laughs> ini maksudnya gimana bro apakah dia nginjik garis merah atau gimana ya bro saya kurang ngerti bro soalnya bro <laughs> kalau misalkan nih tiba-tiba kita lagi dalam pertarungan wah gua dikasih jempol sama siapa ini siapa yang ngasih jempol oh bang nana Thank you, Bang Nana Supriyatna. Hexcore, thank you. Eh, Bang Nana bukan ya? Yang ngasih ya? Oh, F5 GG. Oke, okay, F5 GG pas uto. Thank you. F5 GG. Gakil, oh, men. Aduh, bro. Masih 34,8, bro. Uh, buat teman-teman yang... Belum apa-apa saya, bro, sorry bro, sorry banget, karena kadang teman-teman ngajak saya main, sayanya lagi di battle ya, bro. Kadang sayanya udah selesai battle, itunya undangannya udah nggak ada, bro. Kadang begitu, kadang juga saya, saya main ini tuh, biasanya sekali permainan, bro. Paling ya, lama-lamanya setengah jam, habis itu udah logout, terus ntar main lagi ya di waktu-waktu senggang, bro. Di waktu-waktu senggang, nah kalau... Saya bikin konten, kalau saya gameplay konten begini, biasanya saya malam, bro. Biasanya malam antara jam setengah sembilan, kalau nggak jam setengah sembilan, ya tengah malam. Tengah malam, contohnya kayak sekarang nih. Sekarang ini jam jam berapa, coba ini. Saya scroll ke bawah ya, bro. Saya scroll ke bawah. Sekarang jam 1.47. Jam 1.47 dini hari, bro. Biasanya saya live stream di Twist TV bro, Twist TV, tapi saya live, stream di, live streaming di Twist TV itu Viva Mobile ya teman-teman, main Viva Mobile. Kalau main ini belum saya bro, belum, oh iya yeah. saya ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah wow. selalu hadir di channel ini buat bang... Uh, Raja Gamer, saya mengucapkan terima kasih banyak. Buat Bang Aldo, buat Bang PNP, buat Bang M.Lefirohim, saya mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan kalian di sana selalu dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kalian murah rezeki. Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin, amin, ya robbal alamin. Bro, saya akhiri dulu, bro, permainan ini, bro. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.